Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dan Belovers Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini begitu banyak momen-momen spesial yang tentunya dilalui oleh Lesti dan Bilar salah satunya ada momen yang sangat sungguh luar biasa romantisnya saat di Bandung, persahabat yang vitamin membuat warga Konoha rindu dengan momen yang selalu diperlihatkan oleh Leslar, keromantisan, kekiutan, masya Allah. Mudah-mudahan ya, idola kesenangan kita selalu sehat dan selalu bahagia. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Boy Update Al-Fatih Bilar. Kalimat caption pun dikuliskan. Satu bulan tanpa kalian, kami kangen, kami kesepian dek Lesti Kejora, risti Bilar kapan dan kapan hari itu akan tiba seperti dulu. Mudah-mudahan secepatnya, Lesti Bilar kembali tentunya bangkit, kembali menunjukkan kepada dunia bahwa Leslar baik-baik saja. Kita lihat juga bersahabat dia, komentar banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun SC Arlet 1751 mengatakan, Semoga mereka bikin vlog kelucuan Fatih, walaupun saat ini gak ada tim bisa kok pakai HP halus, siapa tahu buat obat kangen fansnya, bismillah. Doakan saja yang terbaik, ya mudah-mudahan, idola kesengan kita bisa menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Selanjutnya persahabat disimak juga, ini ada potret ya terakhir tentunya munculnya Lesti dan Bilar saat Bilar main sepak bola ditemani oleh sang istri tercinta. Masya Allah, inilah momen Rizky Bilar yang ditemani oleh Lesti Kejora saat main bola. Mereka memang jodoh dunia akhirat, keren banget Masya Allah, amin. Semoga jodoh dilujanah ya, Lesti Bilar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita memang selalu tentunya disayangi oleh banyak orang. Kita lihat juga persahabatnya, tentunya banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, SK Unscorede jasari mengatakan mereka itu sedang berusaha memperbaiki apa yang sudah rusak. Tapi kenapa yang di luar sana yang heboh? Tuh persahabatnya. ya. Sebagai fans hanya mendoakan yang terbaik untuk Leslar, semoga rumah tangganya kembali tentunya rukun kembali bahagia Amin kemudian juga persabatian ya, informasi dari l2w nih untuk semua warga konoha jangan lupa dukung via SMS untuk lastik kejora di ajang ida 2022 jangan lupa juga untuk SMS rempak nanti jam 19.00 waktu Indonesia Barat ini ada bukti bersabat ya bukti-bukti SMS dari seluruh penggemar ini amanah yang telah dititipkan kepada L2W masya ya, Allah. Terima kasih banyak yang sudah mendukung. Semoga kalian sehat, rezekinya juga selalu diberikan kelancaran. Dan berikutnya juga Persahabati kita lihat di Ungan IG-nya Bagas Garnita. Baru saja mengunggah sebuah postingan foto COG si ini persahabat. ya. Wow, sepertinya Bagas dan Oji memang masih bergabung dengan idola kesayangan kita. Mudah-mudahan betah ya untuk Bagas. Dan Oji mudah-mudahan tentunya selalu setia kepada Lesti dan Lesti Billar amin Dan berikutnya bersama disimbang juga ada kata-kata bijak yang tentunya diposing oleh Bang Yudi Revan Inilah hidup, tidak semua alur sesuai yang kita harapkan, takdir memiliki jalannya sendiri Jalani saja sesuai alurnya, nikmati setiap prosesnya, syukuri apa yang ada Tetap semangat dan yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan Hingga pada akhirnya keikhlasan yang menjadi pilihan terbaik Meskipun penuh dengan perjuangan, keringat, dan air mata Ini kata-kata yang sangat luar biasa diunggah oleh Bang Yudi Revan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 Oh, oh, oh.